Yo, what's up, bro? Yo, bro, semilik buat Motoleo Braga tuh Hari ini mau ngantur, bro Sebelumnya kita kasih makan dulu lele ya Lalu kita makan, makan lele Yo, yo, yo, makan, makan, makan Nah, tuh udah keluar-keluar tuh ya Luh Lagi-lagi lele-nya ya. banyak banget ya enggak hmm. kita nah, nah, tuh ini ini bahaya. ini ini nggak ada ikutnya ya kamu, aku tuh juga, juga suruhan di kantor kita kayak apa tadi? moga-moga deh dapat thr lah. kita mandi dulu lah. kita selesai ke kantor kita mandi dulu ya. oke. Okay. yo, udah mandi nih bro. kita ganti baju dan pas ke kantor. Oke bosku, kita udah sampai nih di, di Mako Polres Lutara. Oke, kita langsung ya bro. Selamat Semua yang telah berakhir Antara hatiku dan hatimu yang terlalu sudah kok gajian lagi wi? tanggal 18 ini mau bisa di bulan puasa buasa kan? <mam> <mulak> <mulak> ini <mulak> lagi bagi-bagi THR guys. Lagi bagi THR Bosku. dari rekan-rekan media. ya sepi banget, udah gak ada orang bro. Kita kemana? Saya mau balik aja. mau? Mau balik? Iya, nggak dor, kegiatan. Oke okay guys, kita balik aja lah. Gak ada gajian, sepi kantor sudah sepi. Kita balik aja. Kita balik aja guys. Aduh, lagi nunggu nih bosku. Nunggu teman. Kiosnya belum buka. Kantor HP, kantor HP guys kita mau bayar hutang <laughs> utang pulsa Sikoma <laughs> juga gala ramai guys sama sama Sambar lihat ya oke oh. oh, guys, sebentar lagi kita udah lebaran tapi kita nggak punya apa-apa THR belum ada di sini kita mau minta sama siapa nih THR nya kan di sini nggak ada orang yang pakai masker. Wah, bahaya. Kita harus pakai masker. Kita masih mau ngelihat lebaran tahun depan kan. Jadi jaga kesehatan kalian, kan. ini gua dikerjain nih teman-teman gua. Perasaan dari tadi sudah saya telepon bilang, ayo ketemuan di sini." Sekarang ditelepon lagi dia belum sih sih Baru mau mandi Jadi nggak apa-apa dia sekarang yang bisa diandalkan Untuk ngutang dulu ya. <laughs> dia baik loh okay. Ntar gua akan kasih liatin orangnya ya Dia selalu berkomentar tentang video-video aku yang ada di Youtube Oh ya buat teman-teman terima kasih banyak Yang udah subscribe Kalian luar biasa Semoga kalian ibadah puasa yang diterima Dimudahkan rezekinya dan selalu sehat. Terima kasih yang buat yang udah nge like, yang udah subscribe channel aku, guys. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak bosku. mandi bebek Oke okay, bosku. Hai, temanku udah datang nih. dia temanku, teman SMP, jadi udah datang saya kita bayar hutang <tuh> bayar hutang bro sudah boleh buka gak? Sudah boleh sudah sudah dari Jumat kemarin susah ada THR bos kok minta THR, <tuh> THR apa kalau bos? <tuh> buat teman-teman yang ada disco maju kalau mau beli aksesoris Senfone sama bang Indra ya dijamin barangnya bagus-bagus dan nolri rangnya baik pasti bagi diskon dia ada dekat luar biasanya yang <tuh> apa tuh? hape hape apa? hape sepen hape apa? hape yang layar lebar gitu lepet? semacam OPPO PIPO yang ini lah layannya. Iya. Oh. Berapa dijual? Anda mau cari. oh mau cari. Iya. Buat teman-teman yang lagi nyari ketimis ngehap nih jatuh aja di Isti Maju. Di kiosnya Bang Indra ya ini Gorilla banyak kok lengkap Ya mau beli pulsa mau beli pulsa atau top-up game kayak saya tak <laughs> sudah datang sini aja Oke bang bosku kayaknya capek banget nih Oke okay, sekian dulu lah videonya guys Jangan lupa subscribe, terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, terima kasih banyak. Bro. Oke, suan, so aku pamit.